Macam mana hampa nak tarik orang yang pernah tengok video hampa Untuk tengok balik page hampa ha. Assalamualaikum Apa khabar semua Taraaa okay, akhir hari ini aku ada kat rumah Dan balik rumah aku setelah aku dah PKP, aku duduk rumah bentuk aku, so, hari ni background dah lain sikit so, ah, tu ada background gambar anak aku tak gambar, ah, tapi tak ada, tak ada, tak ada space tu <laughs> okey so, hari ni aku nak share, saya, aku baru tahu sebelum ni, aku duduk bias untuk orang aku, nampak lah function tu, aku tak tahu macam mana nak cari function tu So time aku dah godek godek godek Ads manager aku terjumpa function ni Function ni amat bagus Kalau hampa jenis upload video Dalam page hampa Kalau jenis upload Gambar saja tak tak sesuai Sangat kot untuk tutorial kali ni So kali ni Tutorial kali ni Aku nak share macam mana hampa nak cari Orang yang pernah tengok video hampa Untuk tengok balik page hampa Haa Semoga video ini bermanfaat kepada siapa yang baru Aku, Yasin Ambron Aku akan banyak boleh tengok pasal Facebook, Ads dan Youtube Ok, jom masuk dalam Ads Manager Ok, ni ayah aku buat post engagement Guna video post engagement Kau tak puas hati dengan result dia Macam adui lepas-lepas Teruai sangat Tapi takpe, kita try So, kita dive in Cik dive in tu Kita selam Untuk yang video yang aku cakap tu Aku main kolam ni Aku tak sesuatu So Nampak tekan kat Video engagement Sebab aku punya Ads ni adalah video Yang 15 second punya video tu tu so, aku dapati oh, Mendapati Bahawa oh, video aku ni Untuk Hari yang aku buat ads Yesterday tu Okay aku buat yesterday Aku buat satu hari Yesterday Mound spend RM5 Okay nampak ni Ada video play at 25 55 75 25 dan 143. Maksudnya, video aku ni ada orang tengok 25 25% pada video, dia skip, dia dia exit, dia, dia tengok sikit 50 dan seterusnya. So ada total tengok 300 orang tengok, 100 orang tengok, 120, 101, 95 orang. So means banyaklah juga orang tengok video aku ni. Yang tengok sampai habis. Tetapi ada syarat dia Nak bagi orang tengok sampai habis Hampa kena buat video pendek lah Video ni aku buat 15 second saja Sebab aku nak masuk dalam in-stream ads Maksudnya dia nak selit dalam Video-video orang lain Maksudnya bila aku buat iklan post engagement Aku akan selit ke video-video orang lain So cadangan aku Kalau Hampa nak buat Ads lepas ni Hampa buat satu Ayat Operatif yang simple ni pendek Macam aku buat kat atas ni mana tehni 15 second je tapi benda tu um bagi manfaat dan orang tengok orang akan klik ha itu 15 second saja buat tu so, bayangkan 95 orang tengok video ni sampai habis itu so, macam mana aku nak target balik orang-orang ni ha ni aku pun baru tahu jugak function-function dia so apa tengok sampai habis tau okey so kita masuk ke Ads manager atas ni itu ambil audience sudah buat dah jadi ok people who ni ok so aku create baru dah tunjuk tunjuk lah kita kita semua sama buat custom audience so real ulcer masih masih menebal tu so, hampa ambil video choose content people who view at least 3 second view 10 second haa betul ada, ada semua semua ni lah aku hanya ambil 25 ni saja. aku choose video lebih banyak surface ok aku ambil video yang paling banyak view paling banyak ni, 3 second view ni, hampa tengok lah aku punya ni, so aku cara mudah buat happy ads haa ni, facebook ad templates ni aku upload sendiri nampak nampak 3,000 ribu tinggilah untuk antara video-video lain. So aku pilih video ni. Yang confirm aku ambil orang yang pernah engage atau pernah lihat atau pernah like atau comment atau share video ni, dia akan dapat lagi iklan aku akan datang. So, aku lah audio name la la la la apa, aku dah buat dah ni. People who view ni aku dah buat dah tadi. Tapi selesai dia sikit je lah. 2,000 sebab aku bayangkan baru 3,000 orang je tengok video tu So dia anggaran dalam 2,000 orang je lah akan nampak So tak berbaloi sangat Tapi nak tunjuk juga Macam mana kalau hampa yang berjuta-juta Aku tahu banyak aku punya ni dah berjuta-juta Aku je 3,000 kan Sikit sahaja Yalah Hati-hati tak banyak Nampaknya Okay That's ya. panah eh tak puas ripah bising lah so katakanlah aku buat satu add okay. post engagement ni cerita kalau video hang tu dah lebih pada tadi aku seribu so tak balik sangat kalau dua ribu orang populik tu no. so hang at least banyak gila so aku make audience aku, aku boleh pilih people who view Aku punya 2,000 je, so tak berbala sangat so, kalau hampa dah 100,000, memang tak. So, itu sahaja daripada aku Walaupun, ads kita buat guna phone tu Macam tak berjalan lancar Tapi, aku dapat ilmu baru Dan hampa pun dapat benda baru, betul tak? So, apa kata hampa try buat ni Siapa yang jenis buat video Cuba buat balik, cuba buat buat ads Guna person engagement dia Sebab insyaAllah dia murah lah So, hampa kumpul lu viewer yang 25% tu, hampa kumpul reviewer tu sebab kalau ambil 3 saat, orang macam tak tengok 25% ataupun 50%, 50 tadi tu hampa ambil yang tu tengok, kalau boleh dapat lebih dalam 100 ribu 110 ribu orang berguna tu, so tenang, hampa dah tak payah target, susah, susah payah nak cari interest link hampa kata kalau kalau dah boleh guna ni internet ini dah tak, tak abaikan dah tak yah tak yah tak isi dah sebab hang dah ada orang yang pernah tengok video hang semoga video ini bermanfaat kepada siapa yang jangan lupa like, comment, share, subscribe ya siang bro, kita jumpa di video kedatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya.